Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Sebentar lagi BBM jenis Pertalite akan diatur untuk pembeliannya. Nantinya, orang yang bisa membeli Pertalite hanya yang sudah terdaftar dan terverifikasi di aplikasi My Pertamina. Nah, jadi pastikan kalian terlebih dahulu daftar di aplikasi My Pertamina, ya. Seperti ini aplikasinya, kalian bisa mendownload di Google Play Store secara gratis. Kemudian, di sini ada tutorialnya, blablabla bla bla ya, bisa bayar melalui link aja. Kemudian, kemudahan yang diperoleh. Setelah itu, kita pilih mulai, kemudian izinkan aplikasi ini untuk mengakses lokasi. Nah, berikutnya, di sini kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan memasukkan nomor telepon dan membuat PIN baru. Kita masukkan nomor teleponnya. Kemudian buat 6 digit PIN menggunakan nomor. Oke, jika sudah kemudian ingat saya dan langsung saja daftar. Kemudian di sini ada data diri yang harus kita isi, mulai dari nama lengkap, nomor teleponnya aktif, tanggal lahir, kemudian membuat PIN 6 digit seperti tadi. Kita isi semua. Ya, jika sudah kemudian kita pilih daftar. Berikutnya akan ada SMS masuk sebagai verifikasi. Apakah nomor yang kita daftarkan aktif atau tidaknya ya? Nah, untuk OTP-nya sudah masuk dan registrasi sudah berhasil. Berikutnya, kalau sudah, sekarang kita lakukan login menggunakan nomor telepon dan juga PIN yang telah tadi kita buat. Oke, jika sudah, kemudian masuk. Berikutnya, di sini ada kuis atau sayembara ya. Nah, di sini untuk aplikasi My Pertamina bisa dihubungkan ke link aja. Tentunya ini untuk memudahkan pembayaran ya. Nah, di sini berikutnya hal pertama yang kita lakukan adalah melengkapi data diri. Di sini kita pilih akun, kemudian edit profil. Berikutnya kita lengkapi untuk alamat email, nomor KTP, tempat lahir, dan yang lain-lainnya sampai hobi. Berikut alamat juga ada ya, kita isi semuanya. Ya, jika sudah, kemudian kita centang di sini dan profil sudah lengkap. Berikutnya, kalau data diri sudah lengkap. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk data kendaraan. Di bagian ini ada data kendaraan. Kemudian kita pilih tambah kendaraan. Berikutnya ada roda 2, roda 4, dan yang lebihnya lagi ada. Kemudian kita pilih untuk merek. Dan untuk roda 2 tinggal kita tentukan misal motor saya Honda ya. Berikutnya masukkan untuk nomor polisinya. Kemudian jika sudah kita pilih untuk pilih tipe customer. Di sini kita pilih yang personal atau pribadi ya. Kemudian pilih tambah kendaraan Oke satu kendaraan kita sudah dimasukkan dan sudah terdaftar ya Tetapi walaupun kita sudah melakukan pendaftaran lengkap seperti ini Belum tentu juga ya Karena ini harus menunggu verifikasi dari BTH Migas dan untuk proses selanjutnya tinggal kita tunggu saja ya Yang penting kita sudah melakukan pendaftaran Oke teman-teman itu dia cara untuk melakukan pendaftaran data diri di aplikasi My Pertamina Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh